Bersama saya sudah ya, mas. ada Mas Muhammad Raihaki yang akan menjadi teman ngobrol kita selama beberapa puluh menit ke depan. Apa kabar Mas Raihaki? Alhamdulillah baik Mas. Meski masih agak pilek nih Mas. Wah cuaca ini biasa. Terima kasih banyak mas Bayi Haki sudah meluangkan waktunya. Eh, gimana kabarnya sekarang? Sedang sibuk apa? Alhamdulillah mas baik. Ya mas kita di agak agak pilak ya mas kondisinya saat ini mungkin cuaca. Terus ya kesibukan masih menjalani rutinitas seperti biasanya mas. Ngajar eh, ya apa guru tidak tetap sih di sekolah swasta. SMP dan SMA alir Pekalongan, hmm. Mas. Di Pekalongan. Iya di kota Pekalongan, sekolah swasta ya. Oh oke. Okay. SMP dan SMA. Iya SMP dan SMA. Jadi ngajarnya, umum ya? ya sekolah umum, ya nggak megang banyak kelas sih, hanya satu kelas di SMP, satu kelas di SMA. Iya. Hmm. Dan mengajar matematika matematika dan ya. ada beberapa tugas tambahan kayak membina olimpiade hmm. uh, matematika olimpiade informatika sama astronomi Oh astronomi ya dan... tapi astronominya belum jalan sih baru nanti mungkin April itu pun hmm. hanya mengulas yang uh, hubungannya dengan yang kayak ada matematikanya gitu Mm -hmm. nah, tapi belum mulai tapi yang sudah mulai yang biasanya rutin itu saya setiap tahun ya misalnya tugas tambahan selain ngajar matematika ya olimpiade matematika sama olimpiade informatika tapi yang Informatika saya enggak membahas yang materi tentang komputer kalau komputer bagian kawan saya Oh sarjana komputer kalau saya yang bagian kayak soal-soal yang kalau tingkat kota kan tuh banyak sekali soal-soal matematikanya, mas. Matematika ya. penalarannya yang hot-nya lah, higher order thinkingnya, nah itu ya. yang handle yang itu. Oh oke okay, oke. Okay. Uh -uh. Nah, kamu kok bisa jadi uh, apa suka matematika, kemudian ngajar matematika tuh gimana ceritanya? <laughs> uh, gitu ya, mas ya. Alhamdulillah sih dari kecil ya, mas ya, dari kecil, oh. meskipun ya. <coughs> Ya sebenarnya kisah hidup sih panjang ya Mas, ya banyak dikalikunya suka dukanya banyak. Ya apalagi kan, saya bukan dari keluarga orang berada ya Mas, jadi dari keluarga ekonomi ke bawah pas-pasan, pernah hampir putus sekolah juga, waktu SMP itu, itu hampir mau putus sekolah tapi alhamdulillah ada jalan. Dan sudah mengalami disabilitas itu kan dari SD kelas 3 atau 4, saya agak lupa, itu mata kanan apa, Tiba-tiba, buta total gelap, gitu. Nggak bisa lihat yang kanan, dan karena memang untuk hidup aja, pas-pasan waktu itu orang tua, jadi memang nggak ada biaya untuk kayak periksa, apalagi berobat. Sehingga nggak ketolong lah, misalnya nggak ada tindakan medis untuk nganu mata saya yang kanan, gitu. Nah. Tapi saya nggak pantang menyerah ya. Salahnya dalam arti ya life must go on ya mas ya. Jadi ya, ya. ya tetap harus dijalani, tetap harus bersyukur, tetap harus sabar dan tetap semangat lah. Karena kita uh -huh. saya eh, saya berprinsip bahwasanya ya kehidupan nggak akan pernah berubah kalau kita nggak akan nggak nggak berusaha untuk merubahnya sendiri gitu kan. Uh -huh. Jadi harus berjuang, berjuang, berjuang. Tapi alhamdulillahnya Tuhan atau Allah mahadil ya. Allah itu mahadil. Dia kasih kita anugerah. Mungkin keterbatasan di satu sisi tapi ya. dia juga melimpahkan kita nugerah yang lain. Ya. Kelebihan yang lain di mana alhamdulillah dari kecil memang saya cenderung ini Mas apa banyak yang ngomong uh, kemampuan daya ingat saya bagus gitu. Ya. hingga ya. akhirnya saya manfaatkan atau mengoptimalkanlah sisi bagusnya saya yang lain apa? Sisi kelebihan saya yang lain itu. Iya. Ya yeah. untuk menopang keterbatasan saya itu, jadi yeah. misalnya kanan total, kemudian kiri juga ada kesulitan ketika apa namanya di tempat gelap nggak bisa kurang yeah. apa sulit lah gitu ya, apalagi yeah. kalau malam terus juga melihat uh, jarak 3 meter lebih kan juga sulit gitu. Jadi saya biasanya mensiasatinya sih uh, apa duduk paling depan gitu. Mm. Nah dari kecil memang saya semua pelajaran saya suka mas, mm. jadi baik bahasa, insya Allah bisa dari sosial bisa. Uh, agama oke okay. terus. Matematika, apa matematika IPA? Semuanya, alhamdulillah saya suka. Cuma satu yang saya kurang suka: <laughs> apa itu Mas Yuni olahraga? <laughs> <laughs> Jadi, saya ya, tapi saya berusaha. Saya berusaha, saya tetap berusaha menunjukkan ke guru olahraga. Saya, saya akan ya berusaha melaksanakan apa yang diarahkan, apa yang diperintahkan, meskipun ya. Ya. Saya sudah tahu pasti hasilnya kurang maksimal gitu kan, nah itu dan kayaknya guru olahraga saya paham meskipun saya nggak curhat gitu tentang kondisi saya gitu. Jadi misalnya kayak mau lompat tinggi saya udah ngira-ngira udah ngukur nih dengan saya mungkin saya ya saya kira-kira dulu kan dengan apa ya saya paham lah bagaimana harus ngitungnya sebagainya kan Saya udah ngukur nih ini harus gini harus gini tapi nanti nanti juga ujungnya masih nyenggol gitu. Terus jauh, kadang saya memang harus apa dari jauh saya udah ngukur dulu nih, langkah saya nggak boleh kelebihan nanti dis gitu kan. Iya. Itu udah betul lah saya kalau olahraga saya prihatin gitu. Tapi alhamdulillah semua ya terjalannya dengan baik. Alhamdulillah saya juga ini Mas, ya itu tadi sekolah dulu kan nggak segampang sekarang ya Mas, banyak beasiswa, yeah. banyak bantuan sosial yeah. pemerintah dulu kan jarang ya, sulit gitu ya. Tapi yeah. alhamdulillah Ya atas kelebihan saya itu, ya alhamdulillah saya selalu dapat beasiswa gitu dari SD, SMP, SMA, bahkan SMA itu kalau SMP alhamdulah e, kalau SD lulusan terbaik kedua dari 80 siswa, kalau SMP saya alhamdulillah lulusan terbaik kelima dari 286 siswa SMA alhamdulillah lulusan terbaik pertama dari 240 siswa. Jadi pertama SMA saya sangat berkesan karena nggak pernah bayar dan malah dapat dapat uang gitu loh mas biasanya <laughs> double-double jadi beasiswa double -double. gratis sekolah SMA di mana dulu SMA Negeri Tiga Pekalongan Negeri Tiga Pekalongan iya kebetulan itu yang runner-upnya Mas di Kota Pekalongan yang oh, SMP-nya okay. alhamdulillah SMP Negeri 2 Pekalongan SMP terbaiknya oh, okay. kebetulan kedua sekolah ini jaraknya deket jadi saya tinggal jalan kaki nggak perlu biaya untuk angkot karena nggak punya duit juga oke okay. nah, itu Terus untuk SD-nya saya di Tangerang, mas. Jadi uh, waktu itu di Tangerang Banten, tapi karena krisis moneter lulus dari SD akhirnya pindah ke Jawa ya ke Pekalongan. Nah, Pekalongan, ya. ya. karena nggak kuat, mas, kalau harus sekolah di Jakarta ya. Karena kan Tangerangnya itu perbatasan dengan Jakarta Barat, mas. Nah, akhirnya ya, pindah ya. ke Pekalongan. Tapi Alhamdulillah, ya. Hmm. Alhamdulillah lancar gitu masih bisa sekolah meskipun pernah hampir putus sekolah juga dan di SMA ya guru-guru eh, juga welcome sekali bahkan sangat mendukung gitu terus ya penuh likaliku hingga akhirnya bisa kuliah. Nah pas kuliah itu saya tadinya sempat ini mas mau nekat kan karena kan alhamdulillah nilai kan nggak kurang-kurang ya mas prestasi juga alhamdulillah mas ya ikut banyak perombaan sering juara juga ya. Mm -hmm. Jadi kadang cara, lomba cerah cermat, lomba akuntansi, lomba karya tulis ilmiah gitu Saya coba ini mas, pernah mau daftar UGM, jalur penulisan lebih tidak mampu Jadi mm -hmm. kursinya kan nggak banyak itu yang bisa lolos, mm -hmm. tapi nggak lolos karena saya terlalu idealis milihnya yang saya suka mm -hmm. banget itu Kan saya bisa, misalnya IPA-IPS suka hitungan bisa, hafalan bisa kan Iya. Akhirnya saya nekat kayak milih ke dokteran. Padahal kayaknya nggak mungkin kan? Tapi saya nggak tahu. Saya menggugu-gugu banget. Tapi memang hmm. akhirnya Tuhan nggak mengizinkan, tidak meridoi. Saya nggak lolos gitu. Iya. Ya, nah itu ya. padahal nilai nggak kurang-kurang. Tapi yang lolos memang SMA 1 juga SMA 3 juga sih. Dan saya ya saya terima lah. Memang memang saya kurang mungkin bukan kurang apanya, Mungkin belum tepat saya masuk situ memang kalau secara kondisi ya. Nah akhirnya ya. saya menurunkan grade saya. Ya udahlah saya masuk ya. ke guruan aja. Saya cari jalur beasiswa lagi, tapi waktu itu kalau SMPTN kan nggak ada jalur beasiswanya. Akhirnya saya ya. ambil yang jalur tes tulis, Mas. SPMB hmm. namanya. Ya. Saya daftar, itu beasiswa panitia tetap pusat SPMB. Ya, saya daftar keguruan, saya bingung. daftar Kan saya memilih prospek yang kira-kira itu paling banyak istilahnya peluang kerjanya, Mas. ya Pendidikan, kalau nggak waktu itu kan pikiran saya, kalau nggak matematika ya bahasa Inggris nah tapi saya berpikir ah kalau bahasa Inggris kan saya bisa bisa sendirilah gitu kan mungkin yeah. gitu dalamnya saya, yeah. karena saya yeah. matematika ajalah gitu ya udah yeah. seperti itulah yeah. pilihannya karena belum melihat waktu itu uh, potensi pekerjaannya Mas nah itu akhirnya sudah saya masuk matematika ikut tes Ambilah lolos di mana ke UNY, ke UNY pilihan UNY. pertama pendidikan matematika Alhamdulillah bisa lolos ya yeah. yeah. ya tulisnya Nah itu akhirnya di situ ya begitulah penuh lika <laughs> luar biasa itu itu oh SMA 3 SMP negeri 2 semuanya SMA SMP terbaik Dua. dan masuk lulusan terbaik Iya gitu, iya, ya. iya nah, mudahlilah dengar dengar pernah ngelola sekolah juga di Malaysia Iya jadi Oh itu panjang lagi nih <laughs> <laughs> Jadi ya kalau mau diceritakan kisah hidup mungkin panjang banget ya Mas, ber episode-episode tapi ini kita ringkas aja ya. Disingkat-singkat aja. Jadi iya. kalau kuliah kan di kuliah itu kan ya saya alhamdulillah dapat kesempatan lulusnya lama Mas. Jadi ya alhamdulillah dapat kesempatan lulusnya itu lama hampir tujuh tahun ya karena bukan otak saya nggak mampu ya karena saya banyaknya bisa sana sini. Gitu. karena jujur saya juga waktu tuh kuliah juga modal nekat ya, sama orang tua nggak yeah. punya uang sama sekali. Akhirnya ya itu tadi ikut yeah. uh, jalur beasiswa itu pun juga nggak full ya hanya apa ya jam ini mungkin paham lah, zaman dulu beasiswa kan nggak besar nominalnya nggak kayak zaman sekarang yang serba lengkap ya. ya yeah. yeah. Biaya hidup semuanya lengkap kalau dulu kan aduh. Menurut pendapat besar sebanyak sambilannya lah yeah. gitu kan bisa buat SPP sama beli buku aja udah untuk ya udah seneng ya bener benar, benar ya masih ingat karena memang nominalnya nggak banyak lah waktu itu tapi juga dapat bantuan juga dari salah satu donatur sekolah SMA saya yang kebetulan juga dulu waktu di SMA juga ngasih beasiswa ke saya gitu Mas ya ambillah kasih bantuan saya juga ya beberapa gitu ya tapi ya tetap saya harus kecari sambilan juga dan Alhamdulillah, meskipun saya itu apa enggak punya duit ya orang tua enggak ada uang saya enggak bisa jalan ke sana kemari gitu ya Mas karena keterbatasan ekonomi tapi saya apa menunjukkan bisa menunjukkan bahwa saya ada keterbatasan di penglihatan, saya ada keterbatasan ekonomi tapi saya semangat saya itu waktu itu menggebu-gebu dalam arti gini, enggak apa-apa sih saya mungkin ada kurang, ada keterbatasan tapi saya bisa cari itu dengan cara lain gitu. Cara lainnya apa? saya aktif di organisasi, saya aktif di lomba-lomba gitu, makanya saya dari sejak SMA itu sering jalan-jalan, jadi nggak pakai uang pribadi gitu kan, jadi karena ikut lomba, dipilih gitu ya. Kalau alhamdulillah, ya kalau juara ya ada bonusnya plus-plusnya ya. Tapi kalau nggak ada ya disyukuri. Alhamdulillah kan tetap jalan ke sana kemari, tambah wawasan. Di kuliah pun akhirnya pun saya bisa merasakan naik pesawat untuk yang pertama kali itu di tahun 2005, hmm. pengalaman naik pesawat pertama, lomba tingkat nasional di Pontianak. 2007 ya. pernah ke Palembang, 2009 pernah ke Lok Semawei Aceh. Itu sih terus juga beberapa kompetisi lainnya di Surabaya, Bandung, Jakarta, hmm. terus Semarang, Solo gitu, ya hmm. biasa Malang gitu pernah hmm. juga. Dan alhamdulillah lah, silahnya Uh, memang sih, ya ada suka dukanya juga ya, terutama di waktu malam Tapi karena saya kan nggak sendirian ya, itu kan kontingen tim Jadi saya nggak khawatir-khawatir banget sih kalau pas malam gitu Jadi oh. kan bisa dibantu kawan-kawan juga ya, teman -teman dibantu. Gitu sih, saya saya pun teman-teman saya juga udah pada paham kondisi saya Jadi kalau malam ya saya minta tolong lah Misalnya ada kumpul-kumpul, misalnya ini kumpul, misalnya apa acara makan malam gitu untungnya kan tempatnya agak terang tapi biasanya ya saya dekat sama teman saya gitu minta tolong yeah. saya diawasi diingatkan gitu kadang yeah. misalnya takutnya nanti apa nah setelah lulus alhamdulillah ya mas uh, ya nah itu dia lulus ya, tahun saya berapa saya nggak pilih kenapa mas lulus tahun berapa dulu 2011, 2011. tengah sebelas setengah ya dua hmm. ribu pertengahan mas sebenarnya saya itu harusnya udah lulus dari tahun dua 9 ya mas, cuman waktu selesai ngambil penelitian itu, tinggal ngolah 4 tuh saya vakum mas hmm. saya gitu, cukup kolab waktu itu kondisi finansialnya enggak apa, tidak tidak beres gitu kan, akhirnya saya fokus dulu menstabilkan, enggak karena saya lanjut lagi uh, satu tahun sebelum itu, hmm. <laughs> tapi alhamdulillah lancar dan dosen pun apresiat lah juga enggak hmm. masalah juga, mensupport lah sampai akhirnya bisa lulus gitu dan tapi kan itu bukan satu-satunya parameter ketika kita yeah. kerja ya yang dilihatkan skill, kemampuan, mm -hmm. pengalaman prestasi, mm -hmm. dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah saya bisa menunjukkan ketika saya pun di dunia kerja, jadi apa, daftar di tentor. Uh, pernah dengar bimbel Gama Exakta Yogyakarta, Mas? Iya, yeah. Iya yeah. betul. Dengar. Pernah ya? Nah, saya daftar nah. di situ juga. Oh, okay. Alhamdulillah lolos, di tes juga bisa. Yang penting kan kita semangat. Saya kan yeah. paham ya, kalau di bimbel kan kita harus semangat 45, menunjukkan teknik-teknik terbaik kita gitu kan untuk memotivasi siswa dan sebagainya ya. Alhamdulillah lolos terus waktu di saya dan e, uh, uniknya saya senangnya kalau Bimbel Gama Eksakta ini keliling Mas jadi Mas jadi kalau pernah dengar, pernah dengar enggak, Mas sistemnya gimana belum begitu enggak nggak terlalu ini sih enggak terlalu paham sih nah saya di situ itu Alhamdulillah Mas saya dapat banyak pengalaman juga tuh karena kan di Bimbel itu sistemnya ini Mas keliling Ya. Jadi ada satu tim diutus untuk bimbingan intensif persiapan UN SMA. Jadi dari kota ke kota gitu. Alhamdulillah saya hmm. sering, uh, kan itu modelnya tetap ada penilaian ya mas. Jadi kan hmm. di ten, setiap tentor itu dibekali kayak angket, terus dibagikan ke siswa setelah kita selesai ngajar. Nanti, hmm. nanti dinilai di rankingnya dapat grade apa. Alhamdulillah saya berdasarkan penilaian itu dapat selalu grade-nya A. Okay. Alhamdulillah. Dan saya bisa menunjukkan bahwasanya ya kekurangan itu bukan penghalang bagi kita untuk menjadi yang terbaik kan. Okay nah itu dan ya. alhamdulillah semua tentor yang AA itu selalu ditunjuk sama bos jadi misalnya dipilih hmm. ditunjuk ke yang agak jauh-jauh biasanya bos itu suka ngutus kita yang jojo saya kayak dapat ke Banyuwangi, Jember hmm. gitu, hmm. sidoarjo gitu mas dulu jauh-jauh iya -jauh. oh. jadi keliling terus <laughs> gitu itu cukup berkesan lah bagi saya karena saya kan waktu itu nggak tahu dunia Jawa Timur tapi alhamdulillah berkat bimbel saya itu Uh, saya bisa tahu banyak daerah di Jawa Timur. tadinya kan kalau di dunia kampus lomba-lomba paling kan Malang, Surabaya gitu ya mas. tapi hmm. dengan ikut bimbel itu saya jadi tahu Jember, Blitar, Pasuruan, Probolinggo, Bondowoso, Situbondo, Malang, eh bukan Malang Blitar, uh, mana lagi ya. Uh, banyaklah yang belum itu saya kayak Pacitan padahal dekat belum sama bimbel, sama Gresik itu saya belum. yang lainnya hampir semua udah gitu sama ke Jawa Barat juga Mas Sukabumi Garut jadi dengan Kama eksakta jadi bisa jalan-jalan kemana-mana ya terus nah singkat, singkat cerita singkat cerita <laughs> ya sorry Mas kepanjangan <laughs> pengalaman banyak sih Mas saya juga pernah yeah. ke magang juga tiga bulan di SDT Internasional Lukman al-Hakim Kota Gede hmm. pernah waktu kuliah juga dapat pengalaman ikut program khusus dari kampus itu program KKN PPL di apa RSBI nah. International Class bilingual well, saya juga lolos alhamdulillah dari satu kamp, satu universitas hanya dipilih beberapa kan itu alhamdulillah saya lolos Mas itu waktu itu saya di KKN PPL-nya di SMP Negeri 1 Bantul RSBI jadi hmm. ngajar di kelas itu bilingual well. kita Inggris Indonesia gitu double bahasa Ya dan itu aduh luar biasa tingkat kesulitannya. Nah itu terus. Nah, setelah semua pengalaman di dalam negeri itu akhirnya ini saya lihat ada pengumuman dari Kemendikbud, Mas. Dari Kemendikbud seleksi apa ke untuk program dari Direktorat P2TK Dikdas Kemendikbud RI. Mm -hmm. Itu program mendidik anak-anak TKI di Sabah Malaysia. Nah, waktu itu di angkatannya saya kalau nggak salah, saya ikut seleksi itu tahun 2012 akhir, kalau nggak salah ya, Mas. Mm -hmm. Itu ada enam kampus yang ditunjuk, Mas, sebagai tuan rumah penyelenggara seleksi. Mm. Salah satunya kampus UNY. Mm. Nah, di UNY itu, pendaftarnya banyak, Mas. 300-an ada itu, kalau nggak salah. Mm -hmm. Pertama kan kita ngumpulin berkas portofolio ya, Mas, biasalah, yeah. ya. Seleksi yeah. administrasi portofolio dilihat semuanya tuh, pengalaman organisasi, prestasi, IPK, semuanya lah. Nah, itu... Terus dari 100 dia ambil 30 terbaik Mas. Alhamdulillah saya lolos uh, terbaik ketiga dari portofolio saya. Ya padahal saya ya non saya ya lulusnya lama gitu. Tapi portofolio saya tebel waktu itu 100 halaman lebih. Iya, <tapi> Tebal, Bang. <tabungan>. Nah itu, Alhamdulillah, ya itu mematahkan perspektif bahwasanya tidak selamanya IPK tuh itu bisa selalu eksis ya. Jadi sama bekal <laughs> dan lulusan terbaik misalnya ataupun lulusan tercepat tuh belum tentu gitu. Nah, itu. Karena banyak Mas, Adik-adik kelas saya yang saya itu sempat minder secara IPK. Uh, mereka keren-keren gitu kan atau mungkin dari kampus lain gitu. Tapi alhamdulillah ya tetap semangat, percaya diri dan yakin dengan kemampuan kita dengan bekal yang kita miliki. Alhamdulillah lolos tahap pertama 30 besar saya nomor 3 portofolio kemudian tes berikutnya itu lebih seru lagi, tes satu hari. isinya, maaf ya, Mas. Ini jadi ngalor ngidul lagi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. <laughs> tes kedua ada tes psikotes. Itu saya ingat betul. Itu <laughs> aduh, tesnya banyak banget, suruh baca satu buku. Itu kan ngisi yang psikotes ya, Mas? Ya, 200 oh, yang soal 300, atau berapa, berapa ya? Tiga kali oh, Sampai saya itu izin misalnya ada satu sesi, saya nggak selesai, saya bilang, saya tetap lanjut ya. Iya, nggak apa-apa sambil, pokoknya saya ngatur waktu untuk tes berikutnya, saya bisa bagi-bagi gitu. Hmm. Nah itu, alhamdulillah diizinkan Mas, dari Kementerian Dupunya baik tuh. Hmm. Dan saya uh, datang pokoknya paling awal, pagi sekali, datang terdepan gitu kan. Hmm. Terus ngerjain juga, alhamdulillah, tapi selesai juga. gitu hmm. Selesai juga, yang penting saya bisa atur waktunya. Ada kotes berapa soal, menggambar, menggambar. Nah itu saya, ya semampunya lah. Yang kira-kira apa bisa saya buat, saya buat gitu kan. Nah itu terus uh, ada juga apa tes bahasa Inggris, terus tes wawancara, ada juga FGD Forum Group Discussion. Nah terus juga ada metes teaching nya juga. Itu langsung yang nilai dari ja dari Jakarta Mas dari Kemendikbud. Nah, Malah saya seharian tuh dari jam 6 pagi sampai jam 6 maghrib. Alhamdulillah ya bisa menjalani dengan baik. Alhamdulillah, ya, ya. ya penting semangat gitu, semangat dan tunjukkan ya. apa yang kan istilahnya kita udah menjalani kehidupan ya. Istilahnya kita tunjukkanlah. Iya. istilahnya kayak FGD kan udah makanan sehari hari istilah untuk diskusi, sharing gitu kan ya. Biasalah gitu kan, iya. Kalau begitu, begitu bisa lah. Ya bahasa Inggris juga bisa lah. Terus ya, alhamdulillah semuanya lancar dan diputuskanlah uh, hanya enam terbaik mas yang kemudian lolos dari kampus saya dan 16 ranking kedua mas waktu enam, itu. Ya. ya enam terbaik dari kampus saya. Terus ada dari kampus ini Terus nanti digabung lagi dari kampus yang lain. Total satu angkatan kami ada 60 orang. 60 orang ya terbanglah ke Malaysia di pertengahan. Uh, 2013 sebelum terbang itu kan ada kayak bimbingan teknis terakhir ya Mas dikumpulin mm -hmm. di hotel tuh saya masih ingat itu mm -hmm. itu pengalaman pertama saya nginep di hotel yang bagus hotel Grand <laughs> Tropic <laughs> gratisan lagi Grand Tropic Jakarta karena biasanya kalau saya lomba kan hotelnya biasa-biasa ya Mas ya mm. <laughs> itu hotelnya luar biasa lah itu pernah pengalaman pertama tapi itu baru awalan ketika di sana kan banyak juga pelatihan yang di hotel-hotel bagus ya, jadi pencekilah. Oh, ya. <laughs> nah itu, uh, paham pertama, dan ini, baik-baik uh, semuanya welcome mas. Bahkan hmm. waktu saya dites kesehatan akhir, kan ada dokter dari Kemendikbud, uh, nge juga, terus dilihat kan, mata saya tuh saya juga ditanya, oh ya ini saya jujur kan, ya Bu yang kanan saya nggak bisa lihat total gitu, oh ya gitu, cuma dicatat aja. Yeah. Terus saya bilang saya nanya, Bu, ini adakah pengaruh terhadap kelulusan saya yang dari sekian seleksi saya ikuti dan saya lolos sampai kan itu udah tahap akhir Mas tinggal berangkat kan di teknis itu. Mm -hmm. Kata dosen itu kayaknya Ibu, oh enggak enggak ada. Ini kami cuman apa istilahnya tahu biar tahu kondisinya gimana nanti kalau ada apa-apa di sana tempat tugas kami bisa tahu uh, upaya apa yang harus kami siapkan gitu loh. Kan sangat welcome gitu Mas. Jadi Agus, benar -benar kan? malah tujuannya untuk bagaimana yeah. mengakomodasi ya ya nice. gitu istilahnya memang Iya kan kalau kita keluar negeri kan itu langsung di bawah kedutaan ya mas ya apa konsulat jenderal yeah. itu kan memang kita dijamin ya yeah. nah, itu terus sampai di Malaysia nah ada bimbingan teknis lagi kan penyambutan dan sebagainya mm -hmm. nah saya ketemulah sama senior senior saya tuh terus ada juga kepala sekolahnya terus saya curhat tuh sama senior yang akan berada satu wilayah saya gitu ya istilahnya kan mm -hmm. saya curhat tentang kondisi saya terus tadinya dia sempat kaget Terus dia ceritakan ke kepala sekolah. Kepala sekolahnya tadinya juga kaget juga, mas. Hmm. Sempat bingung juga. Oh lah, kok diloloskan? Sempat tadi, tadinya saya dengar kalimat itu, tapi akhirnya saya saya yakinkan kan. Oh, saya begini-begini. Selain saya punya, saya siaplah dengan segala medan yang ada. Terus juga dengan pengalaman-pengalaman saya dan saya sudah terbiasa kan. Janganlah, mas. Akhirnya ya, mereka welcome. Hmm. Dan mereka mensupport dan dan saya bisa menunjukkan dan dan bisa menunjukkan dan bahkan uh, istilahnya saya menjadi salah satu yang terbaik bertahan sampai lima tahun karena lima tahun itu uh, masa yang lama dan itu pilihan mas nggak semua hmm. bisa bertahan sampai lima tahun itu karena ada evaluasinya oh oke okay. jadi kayak uh, uh, di diseleksi lagi kemudian ya kemudian... benar jadi ada benar-benar ada seleksi ketatnya lagi gitu kemudian saya lolos nah itu okay. Dan waktu saya ditempatkan pun, saya langsung selain uh, mengajar, saya juga langsung dipercaya, uh, kan waktu itu ada memang pembukaan akses layanan sekolah Indonesia di beberapa ladang sawit ya, Mas. Mm -hmm. Dan itu kan butuh pengelola-pengelola baru, misalnya mm. kan uh, papa, perluasan akses ya. Yeah. Dan saya dipercaya langsung gitu sebagai pengelola sekolah. Sebagai Jadi, pengelola sekolah. Iya, uh, kalau dulu namanya kan, uh, kalau di Malaysia itu namanya CLC, Mas. Community Learning Center. Hmm. Jadi semacam kayak di sini PKBM lah, hmm. tapi PKBM-nya unik. Jadi dia itu langsung cabang dari sekolah Indonesia Kota Kinabalu. Jadi semua ijazahnya itu resmi, formal, reguler. Kota Kinabalu. Eh benar. Jadi apapun kita koordinasinya ke mereka, kita pun juga dapat pendanaan resmi, dana bos, dana BOP, dana program keterampilan, dana. Ya macam-macam lah, laporannya pun banyak sekali gitu. dan Terus kamu membawahi berapa orang di sana? Nah, oke okay, sebentar. CLC <laughs> si itu nanti terdiri dari berapa ladang mas yang harus kami kelola. Kebetulan kalau yang saya kelola tiga ladang. Tapi hmm. di sekitar tiga ladang utama itu, kami juga punya ada ladang-ladang kecil di sekitar kami yang perlu juga kami sosialisasi layanan pendidikan Indonesia gitu. Hmm. tuh, nah, hmm. di antara tiga ladang itu ada satu ladang sebagai pusat. Nah, saya di pusatnya itu sebagai pengelola, hmm. jadi hmm. di pusat satu, di cabang-cabang yang dua lagi satu-satu. Jadi, kami hanya satu tim, hanya bertiga, Mas. Satu tim hanya bertiga, bertiga ya. Itu untuk mengelola, ya. Pokoknya harus super bisa ya, multi talent Ajar Jadi, kalian mafal, ngajar, merencanakan administrasi, administrasi juga, juga. iya. Inventaris, belanja semuanya jadi satu. bimbing kegiatan ekskul, ada lomba-lomba, ada pramuka, ada apa semuanya. Kita bimbing bareng-bareng oh. ya, kita atur sebentar, sebentar low visionmu itu yang kanan total, yang kanan total, yang kiri. Kalau yang kiri, kalau, yang kiri kurang tahu persenannya, tapi kalau tempat gelap nggak bisa. Kalau tempat gelap, gelap kalau nggak kalau bisa, kalau siang berarti... siang bisa. Yang penting saya menghindari, jangan yang gelap tempatnya papan tulis bagaimana masih bisa, bisa yang penting oh, jangan gelap lancar. jangan tertutup okay. misalnya terlalu okay. rapat gitu ruangan jangan saya susah itu yang penting pencahayaan pencahayaan benar karena memang saya sangat tergantung pada cahaya Mas gitu ya yeah. Oke okay. sih intinya yeah. itu aja sih aksesibilitasnya reasonable accommodation saya cuman itu Mas dan saya nah, ngajar dan ini, saya ini, Mas berikutnya menjadi ya. lebih mengherankan lagi, gitu ya. Dan ini, dan saya, saya kan sebagai guru, saya paham apa yang harus saya siapkan, kan? Jadi, misalnya, saya ketika ngajar, saya nggak nyaman dengan spidol yang hampir habis tintanya. Itu, waduh, sudah saya udah kelelahan, ini nggak kelihatan gitu ya. Saya biasanya sudah saya siapkan, jadi biasanya saya nyiapin spidol banyak banget, Sudah saya isi penuh tintanya, jadi tebel kan? Nah, itu, itu senang. saya jadi, kalau tebel-tebel saya suka gitu, jadi ciri khas saya dari kecil pun kalau nulis itu besar dan tebel neken karena itu menurut saya lebih nyaman bagi saya yang pengalamannya lebih luar biasa dan diduk der itu kalau waktu di Malaysia karena ya kita memang dituntut harus memang militannya tinggi Mas gitu ya Iya dengan medan yang seperti itu naik turun bukit berkerikil debu saya juga ada kenangan-kenangan lecet di tangan gitu sisa-sisa jatuh dari motor Oh. jadi di sana saya berani motor karena sepi. Kalau di Jawa nggak berani. Hmm, nggak berani di sana berani nyetir motor. Okay. Berani. Tapi siang ya. Kalau malam minta tolong murid. Gitu sih. Okay. Wah, malam. Tapi ini... kalau siang pun, siang pun oh. saya lihat medannya, mas. Kalau saya harus apa memberikan akses layanan ke ladang sekitar yang sekiranya itu medannya sangat berat, saya minta tolong murid atau tetangga lah, atau siapa pekerja yang di situ. Kalau medannya masih oke okay, saya bisa lakukan sendiri, saya lawan sendiri gitu. Ya saya hmm. bisa ngukur lah mana yang saya yeah. mampu, mana yang saya tidak mampu gitu. Oke, okay, artinya kalau dari pengalaman 5 tahun di Malaysia ini bukan hanya soal metode mengajar tapi banyak yeah. di bagi yang lain yang kamu juga lakukan manajemen yeah. lah, kemudian yeah. administrasi, survival, yeah. yeah, survival <laughs> belum lagi tugas masyarakat. Misalnya ada pemilu pun kita harus sebagai perpanjangan konsulat, mas. Kalau ada pemilu, mm. kita sosialisasi, kita mengarahkan mm. ke apa, bekerja sama dengan pihak ofis ladang, yeah. mengadakan pemilu di ladang. Nah, terus belum lagi kita nanti menyetorkan juga itu ke konsulat, kita jadi panitia penghitungan suara di konsulat. Mm. Ya, seru deh, pokoknya banyak banget pengalamannya. Seru. Ya, tapi saya juga ngukur-ngukur, saya maksudnya saya juga harus pilih mana yang saya bisa, mana yang saya nggak bisa. Nggak mungkin saya, misalnya kayak pas panitia penghitungan suara, penghitungan, saya yang bagian ngelihat gitu ya nggak mungkin saya bagian mungkin yang bisa saya kerjakan apa gitu. Ya. Karena bahaya nanti salah salah lihat. Iya iya betul. betul. Nah, itu itu saya serahkan yang kawan saya yang saya yang bagian lain. Betul. Nah, Oke. Okay. Ini uh, selanjutnya nih. baik Haki guru matematika kemampuannya yeah. sudah teruji bahkan sudah di Malaysia lima <laughs> tahun. Yeah. Sekarang juga ngajar matematika bisa bisanya. Tidak diterima CPNS Padahal hasil resnya terbaik. terbaik ya. Nah ini juga membuat saya itu bingung mas ya. Bingung, shock juga terpukul Begini